Eh Bang Hafid, berapa Bang Hafid bisa kasih yang terbaik buat penonton kita nih? Ini sih langsung netnya aja nih Bang Boleh, ya. silahkan nah, langsung net, net itu, tuh teman-teman, gak nego-nego lagi net itu di All Type itu di baik yang AC sama Nonas itu hmm. di 3 juta Bang Ih serius nih Bang Serius Bang Mobil lu bukan bot? ini bang, bang kalau motor 3 juta sih masih oke oh, ini mobil nih. jangan main-main bang serius bang ini enggak, enggak ada gimmick kan gak ada gimmick bang bener kan bener bang 3 bang. juta kan real bang real unitnya tahun berapa 2023 bang oh saya takutnya 2010 bukan oh, ya, dong, 2023, ya. 2023 ya siap baru bang 2023 teman-teman catat. bisa kasih buat penonton setia nih bisa nego lah bang bisa di bawah 10 juta datang aja ke dealer kami beneran teman-teman mahafid pasti kasih harga terbaik kalau 7 bisa nggak kira nyuta. bisa bang salaman Siapa? deal ya siap bilang sama penonton 7 juta 7 juta untuk R3 All Type 2023 2023 2023 nicknya Oke itu teman-teman Ingat catat baik-baik 2023 nicknya DP cukup 7 jutaan Yang pastinya kalau serius langsung WA ya Langsung WA Langsung, ya, langsung. WA Bahkan datang kembali ya Siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Om Gendut Di channel yang sangat luar biasa Channel yang menginspirasi Anda semua Dalam berburu mobil impian Di mana lagi kalau bukan di The Rosa Automotive Teman-teman semua pada kesempatan kali ini Om Gendut lagi berkunjung Di salah satu dealer mobil Jepang Di daerah Tanggerang Selatan Yang pastinya ini adalah salah satu merek yang sangat diburu oleh teman-teman semua Yaitu Suzuki Dan di mana tempatnya nah, Untuk itu jangan skip videonya Tonton terus Karena habis ini Om Gendut akan berkenalan dengan Salah satu marketing terbaik di tempat ini Yuk kita ikuti Halo Bang selamat siang dengan abang siapa ini Selamat siang saya dengan Hafiz Bang Oh ah. dengan Bang Hafiz ya, okay. ah. Bang Hafiz boleh diinfokan dulu Mungkin ee eh, alamat dealernya ini di mana ini? alamat dealernya itu di Jalan RM Marda RE Mata Dinata nomor lima Ciputat Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Merek nah. mobil apa bang sebutin dulu. Merek merek mobilnya Suzuki. Suzuki. Ini dengan Bang Hapin. Dengan Bang. Nomor Habit. teleponnya berapa Bang Hapin? 0812 satu delapan bang. Oke, nah itu teman-teman nomor telepon bang. Habis salah satu marketing Suzuki ya di Citra Asri Buana Ciputat ya. Betul. Patokannya nih, patokan untuk kesini di mana nih? Paling gampangnya sih di seberang Samsat Ciputat, Samsat Ciputat tip Top, atau sualayan tip Top Betul, bang. Nah, bagi teman-teman khususnya daerah Tangerang Selatan dan sekitarnya mungkin kesini deket Depok ya, okay. segala macam. Nah, pasti sudah nggak hmm. asing dengan... Suzuki Citra Asribuana Ciputat Patokannya Samsat Ciputat atau Sualayan Tip Top Betul ya Bang Hapit ya? Betul Bang. Oke Bang Hapit, ini udah gak sabar nih teman-teman penonton setia Channelnya Derosa Automotive okay. Ini pengen nanya-nanya nih Boleh Bang, boleh ini Bang Ada boleh, Bang. promo apa mungkin nih Anak. di Suzuki Citra Asribuana Ciputat ini Bang Hapit? Siap, siap, siap uh, ini... Kita dari R3 dulu deh, okay, kita mulai Siap, siap, siap R3... Ada berapa tipe mungkin R3-nya Bang Hapit? R3 itu ada tiga tipe mm -hmm. Ada tipe GL, GL Ada tipe GX GX SPORT, Sport. Nah, GL, okay. GX, SPORT Oke okay, okay, bisa sebut jop. harganya mungkin? Kalau tipe GL itu paling murahnya itu di angka 251,600 hmm? 251,600 Yang itu tipe manualnya R3 GLMATIC nya di 262,600 R3 GX manualnya 273,400 R3 matiknya 284 400 Oke untuk nah, R3 sportnya itu di 284 400 2, Yang SS Matic itu 295 400 Nah oke teman-teman nanti kalau bingung nanti harganya kita akan cantumin di video ya Siap, Sekarang pak. apa nih promo R3 ini yang dikasih buat penonton setia nih oke, channelnya nah, Youtube ini kita untuk, ini Bang untuk, untuk Bang Gendut dan hmm. ini untuk DP itu sekitar 10 juta Bang Aha, R3. R3 DP. All tipe juta. 10 juta. All type. All type. type. Masih nego, Bang. Masih nego. Angsurannya kisaran berapa deh, Bang Apin? Yang 5 jutaan Bin, Angka 5 jutaan, teman-teman. DP mobil R3 baru 2023 nih, 2023, nah. 2023. Nah, 2023 cukup 10 juta. Tapi gini bang Api, siap. saya kalau Rp10 juta mah di tempat lain juga sama r 3 oh. Ya penonton pada tahu penonton ini netizen juga, gak. jadi dia suka kepo-kepo harga nih okay. di sana di sini. Ah sepuluh juta udah biasa lah itu siap, mah. Siap. Saya pengen kurang dari itu. Ah. Berapa bang Api bisa kasih buat penonton setia nih? Bisa nego lah bang. Bisa di bawah sepuluh juta datang aja ke dealer kami. Beneran? Kemudian bang Hapit pasti kasih harga terbaik kok. Okay. Kalau tujuh bisa nggak kira, kira Bisa bang. Salaman. Siapa? Deal ya. Siap. Bilang siap. sama penonton Rp7 juta. Tujuh juta untuk r 3 All type Siap 2023 2023 nicknya Oke itu teman-teman Ingat catat baik-baik 2023 nicknya DP cukup 7 jutaan Yang pastinya Kalau serius Langsung WA ya Langsung WA Langsung, ya, langsung. WA Bahkan datang kemari ya Siap Bang gitu. siap. Kita geser Bang Hapin Kemana nih yang lain Ada apa nih Ada pick up Bang Pick up boleh nah, Siap Kita ke pick up dulu nih Nah ini yang saya tahu memang ini andalan yang nih di betul bang Pick up ini, rajanya pokoknya di mana mana Oke, bisa disebutin bang Hapit ini untuk yap, geser ke mana, sebentar yap, Siap, geser kembali seperti ini Lebih siap, enak siap, siap. Nah, Untuk ada berapa tipe pick up, silahkan Pick up itu ada dua tipe bang Hah? Ada yang FD sama WD FD, WD Aa, Terus WD itu ada yang AC, ada yang sama non-AC mm -hmm. Betul Untuk Jadi, harganya? Harganya itu up FD itu di 164 500, mm -hmm. Terus di cap WD-nya 165 Oke, okay. wow. nah Nih, ini khusus bagi teman-teman yang memang ingin usaha Atau Oke. mungkin sudah punya usaha Betul. Baik itu usaha apalah karoseri lah mungkin ya ha, Atau kusen, kan. angkutan ha, Atau sekarang mungkin itu. bisnis online tuh yang lalamob gitu ya Gobok tuh, perlu Nah, kira-kira nih Bang Hafid Berapa Bang Habib bisa kasih yang terbaik buat penonton kita nih? Ini sih langsung netnya aja nih Pak Boleh, ya. silahkan nah, langsung net, net tuh teman-teman gak nego-nego lagi Netnya itu di all type itu di baik yang AC sama non AC itu dapet hmm. 3 juta bang ih uh, serius nih bang serius bang mobil lu bukan motor ini bang. Betul, bang kalau motor 3 juta sih masih, oke ini mobil jangan main-main bang. bang serius bang ini gak, gak ada gimmick kan Enggak ada gimmick bang bener kan bener bang Asli, 3 bang. juta kan real bang real unitnya tahun berapa? 2023 bang oh saya takutnya 2010 oh, bukan no, ya dong, bang, 2023, bang. 2023 ya siis baru bang 2023 teman-teman catet pick up baik yang AC ataupun ya sorry yang uh, non PS non AC uh -huh. Sama, all type tiga puluh Pokoknya, mau tipe apa aja? DP-nya cukup 3, 3 juta rupiah. Ya. Angsurannya berapa? Tanya langsung ke okay. Bang Apin. Mau kepo, Bang Apin biarin. Siap-siap, ya. siap, siap, siap. <laughs> ya, siap. Way aja nah, nah, gini, Bang Apin. Hmm. Tadi, DPR 3 sudah 7 juta. DP pick up sudah 3 juta. Anda gila-gilaan. Saya kurang nih. Saya pengennya apa yang bisa dikasih lebih dari uh, citra asri Buana Ciputat ini, mungkin dari segi kita bicara data dulu deh, Boleh. andai kata konsumen penonton setia channelnya uh, The Rosa Auto ini datanya mungkin agak sedikit kurang bagus Bang, kita habis. bantu Bang, kita bisa dibantu, bang. kita maksimalin benar bisa dibantu, siap, bang. Siap, yang siap. penting ngobrol langsung siap. ya, ngobrol langsung aja, bang. <laughs> langsung, bang. jangan ya. ada dusta di antara kita betul okay, ya bang. betul Bang, betul. kalau seumpamanya juga, ini penontonnya kebetulan jauh dari sini, anggaplah mungkin mana, daerah mana yang jauh-jauh lah Uh, serang umpamanya, bisa diproses gak kira-kira? bisa bang, bisa. Bisa. masih bisa cover kita cover bang, kita selam, bantu. baik enggak ah, perlu datang ke dia, kita kesana via online, via WA, data, kita kita cek kita segala macam langsung supaya aja bang ah, tuh teman-teman, <coughs> jadi nggak usah bingung, nggak usah bing bang dan jangan bingung juga mungkin enggak ada waktu ya bang ya, cukup duduk di rumah Tonton video ini langsung WA Bang Hafid unitnya perlunya apa langsung minta hitungan cocok mobil dibawain ke sana buat test drive betul Bang betul bang. Oh, betul bang cukup duduk manis jadi nanti tinggal test drive nyampe test drive udah cocok semua hitungan juga udah out tanpa cocok di awal pastinya siapin tanda jadi dong benar betul, betul Bang jangan betul, sampai bang. nih hmm. jangan sampai Bang Hafid jauh-jauh ke rumah teman-teman Nggak -teman, <laughs> dikasih DP nanti betul, ya betul bang. <laughs> oh, betul, bang, <laughs> betul Bang betul Bang nah. Maaf serak dikit nih. Nah <laughs> jadi karena terpesona nih dengan DP 3 juta, jadi yang terjelas-jelas teman-teman meskipun jauh selama leasing masih kaper area Jabodetabek mungkinnya kita bicara cukup duduk di rumah tinggal wa langsung bang Hapit pinta hitungannya unitnya apa datengin ke rumah test drive langsung tanda jadi diproses. bay checking masih bisa dibantu yang jelas. Jujur aja di awal ya Bicara ya, Supaya kita bisa ngebantunya Sampai mana ah, Betul jangan, ya Jangan di belakang kita Betul jadi bere -bere enak. Siap Bang Hapit Bang Hapit Geser lagi Bang Hapit sejap, sejap, Kita bang. ke XL7 nah, ya Boleh Pak Ini sejap, ada warna boleh. item nih Bang Hapit Ini ya. adalah Suzuki XL7 7. Atau XL7 Betul, betul ya Betul ah. Boleh diinfo kan Ada berapa tipe Bang Hapit XL7 itu ada Tiga tipe, nah, tipe Yang nah, pertama Ada tipe Zeta Zeta Ada Beta ada Beta. Alpha. alpha Zeta, Beta, Alpha Harganya Bang Hapit Zeta manual itu rp lima. 24 800 mm -hmm. di Zetamatic itu 265 800 Oke okay, untuk manualnya udah ya udah oke okay. uh, tipe beta manualnya itu 271 600, mm -hmm. di beta metiknya 282 600 Oke okay, untuk tipe tertingginya apa 281700 uh, di tipe Matic 292700 292 700. nah itu teman-teman itu harga press harga press Oke okay, itu harga press untuk uh, mobil XL7 XL Dua ribu dua tiga, ya. Betul, apa? Nah, dua ribu dua tiga. Nah, sekarang, Bang Apit, seperti biasa, DP-nya bisa berapa nih? DP minim sih 10 juta, Bang. DP minim sepuluh, eh, seratus tujuh, loh, Bang. Iya, bang Betul harusnya bang. lebih mahal dong. Harusnya kan ini, di... ya, r... apa suzuki yang tipe tertinggi kan dibanding r tiga tadi, kan? Iya, uh, masa sepuluh dua puluh kali ini, mah? Siap, enggak bisa, Bang. Bisa sepuluh, 10 10? Ah, sepuluh. Beneran, ah, ini loh, di tempat kita itu diskonnya besar, Bang. Oh, ah, diskonnya besar, teman-teman. Ah, Catat, oke, okay. makanya bisa bisa antara L3 atau XL 7 itu bisa DP 10 Bang L3 ataupun XL 7 bisa 10 juta, masih nego lu iya coba sepuluh 10 juta? 10 juta di bawah masih bisa tapi? bisa lah Bang WA aja Hafid siap teman temen XL7 DP nya bisa di bawah 10 juta yang jelas langsung WhatsApp atau telepon Bang Hafid langsung nanti nomor teleponnya ada di video Angsurannya berapa, Bang Habib? Angsurannya masih lima jutaan, Bang. Angsurannya kisaran masih lima jutaan, tergantung tipe lah pastinya tergantung lah ya. Tipe, betul, Bang. Tinggal betul. itu untuk untuk red amannya ya, sekitar, sekitar 5 jutaan, teman-teman. Yang jelas, teman-teman mau yang mana, mau metik, mau manual, atau mau jeta, beta, ataupun alpha. alpha. Yang jelas, tipe tertinggi pasti angsurannya lebih tinggi lagi, karena ini tipe yang komplit ya, kalau betul, yang bang. apa alpha. Oke, Bang Habib, tadi R3 pick up sama XL7 udah ada mungkin unit-unit lain yang di sini ada ready. Jimny ada. Jimny ada bang Ada untuk harganya boleh infokan mungkin bang uh, Harganya itu di kisaran 5.30 bang Oke 5.30 barangnya inden atau ready? Ada ready berapa warna bang Oh cakep Teman-teman ah. bagi yang hobi khusus kolektor mobil Jimny ya betul ya Betul Jimny Suzuki Citra Asri Buana Ciputat itu ready untuk Jimny ada beberapa tipe dan beberapa warna jadi saya pastikan kepada teman-teman kolektor atau penghobi mobil Jimny Jangan sampai kelewatan, segera telepon nomornya Bang Hapit Sebagai marketing terbaik di Citra Asi Buana Ciputat Oke, selain itu ada Espresso Bang Hapit? Espresso ada Bang Espresso ada juga Aha, ya? Espresso ada Harganya berapa itu? Harganya itu di tipe tertinggi itu di 166 Tipe tertinggi 166, barangnya ready? Ada ready bang, ada ready. Ada ready, nah, cuman ya warnanya nggak terlalu banyak lah bang. Oke, okay. iyalah untuk espresso memang mobil kategori baru juga. Ya. Yeah. Jadi uh -huh. belum banyak stok teman-teman, tapi yang jelas di sini ready. Cuman hanya mungkin warnanya yang nggak uh, begitu ready banyak. Ada hmm. beberapa warna-warna mungkin pilihan aja. Selain itu ada lagi bang Habit? Ada Selain. espresso, ada man ada Baleno. Oh Baleno siap yang sedan masih ada. Ada Ignis. Baleno Ignis betul. Mau uh, diinfokan dan... mungkin harga-harganya? Ah uh, kalau untuk ignis itu tipe tertinggi di 220, Pak. Oke, okay, Ignis Baleno-nya mungkin? Baleno-nya itu di dua 200 di atas, sekian lah ya. Ya, dua, dua, dua, di, di atas 270, Pak. Oh, 270-an. Oke, okay. yang jelas barangnya juga di sini siap juga, tapi yang paling banyak stok yang memang banyak juga dipakai adalah R3 dan Pick up tadi teman-teman banyak saya juga uh, sempat dimana mana gitu saya di Suzuki manapun saya ngelihat tuh memang Suzuki Pick up dan R3 itu jadi apa ya Big jadi backbonenya nah, ya backbonenya penjualan di Suzuki teman-teman ya, karena memang luar biasa R3 dengan Pick up DP-nya ringan Pick up tuh ya uh -huh. kapasitasnya juga banyak, banyak. dia uh, mah ya satu setengah ton bang tuh satu setengah ton nah ya. oke okay, sekarang maafin tadi kita udah bicara promo DP hmm. harga stok hmm. mobil dan sebagainya hmm sekarang kelebihan kalau beli di Citra Asri Buana Cibutat dengan Bang Hapin apa yang dikasih bonusnya? Bonusnya ada kaca film. Oke okay, saya sampaikan kaca film yang ada, pertama ada kaca film ada talang air. Terus tuh, ada apa sih uh, spoiler? Spoiler gitu. oke okay. pemadam kebakaran. Ada apa? Ada betul. apa terus? Nah, yang pasti harganya terbaik Bang di sini. Siap. Oh. Uh, payung itu adalah segala gampang. Bang. Ada Bang itu mah, Kalau itol dipicarin. itol, itol ada kasih. Itol bisa Bang. Itol bisa. bisa bang. Bensinnya kasih nggak kan, nih? Bensin udah cukup Bang, udah banyak ya. Udah banyak. Dia kali Bang habis mau nambahin bensinnya full kalau beli di bulan ini nih. Oh, uh, siap. Boleh lah Bang nah, tuh. Nah, siap, siap, Saya siap, kasih kan. challenge nih teman-teman ke Bang Hafid Yang penting belinya di Citra Asri Ciputat nah. Dengan Bang Hafid Salesnya Dipastikan bonus tadi yang banyak Plus itol dan bensin Siap menemani <laughs> okay, teman-teman yang beli siap. mobil baru ya siap, Jadi bang. cukup bang tinggal pakai aja kan Boleh Bang, ah. Boleh, bang. Boleh, bang. Okay. Ada lagi tambahan Bang Hafid mungkin? Uh, ya jangan lupa uh, Kalau beli mobil Suzuki uh, Datang ke dealer kami di Citra Asri ketemu Bang Hafid di nama telepon 0812 189 3699 Oke cakep nah teman-teman itu dia Uh, review atau gerbeg showroom pada kesempatan kali ini di Citra Asri Buana Ciputat dengan Bang Hafid sebagai marketing terbaik di sini. Untuk itu, saya mengajak teman-teman semua segera bagi teman-teman yang ingin mempunyai mobil dengan kesempatan promonya masih dibilang, ini promo lebaran ya Bang Hafid ya. ya. Masih, masih di DP di bawah 10 juta, pick up-nya 3 jutaan. Segera booking, segera telepon Bang Hafid karena cuman Citra Asri Buana Ciputat yang ngasih promo-promo terbaik. Sekian konten kali ini atau video kali ini di Citra Asri Buana Ciputat Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh